Di dalam alam semesta, ada yang dikenal sebagai lubang hitam bermasa bintang, yakni lubang hitam yang memulai hidupnya setelah kematian sebuah bintang masif. Lubang hitam jenis ini lahir ketika bintang yang setidaknya memiliki masa 10 kali lebih besar daripada masa matahari kita, kehabisan bahan bakar karena telah menyatukan hidrogen menjadi helium dan helium menjadi elemen lain sampai menghabiskan karbon, oksigen, dan besi di intinya. Dengan sisi logam berat di inti bintang ini, serta tidak ada yang tersisa untuk disatukan, maka bintang tersebut mencapai masa akhir hidupnya. Ia akan meledak dalam supernova yang sangat dahsyat melontarkan lapisan terluarnya ke segala arah sementara intinya runtuh ke dalam dirinya sendiri akibat tak mampu menahan gravitasinya yang menarik jika ada sisa inti bintang yang runtuh ini memiliki cukup masa sekitar tiga kali masa matahari maka akan menjadi lubang hitam yang disebut sebagai lubang hitam bermasa bintang tadi Hubungan antara kelahiran lubang hitam dan kematian bintang masif yang membentuknya adalah kejadian yang cukup umum di alam semesta. Bintang dan lubang hitam saling terjalin erat, terutama di wilayah alam semesta di mana tingkat pembentukan bintang terjadi pada kecepatan yang ekstrim. Namun, lubang hitam bermasa bintang bukanlah satu-satunya jenis lubang hitam di alam semesta. Ada yang lebih aneh lagi, yaitu lubang hitam supermasif monster kosmis raksasa yang asal-usulnya belum diketahui dengan jelas oleh para astronom. Si supermasif ini diketahui berada di pusat-pusat tiap galaksi termasuk galaksi kita dan tampaknya memiliki cara pembentukan yang sedikit berbeda daripada lubang hitam bermasa bintang. Diperkirakan pula, lubang hitam supermasif bisa memiliki masa satu juta hingga satu miliar kali masa matahari. Namun, yang membingungkan, menurut sebuah penelitian, lubang hitam supermasif ini tidak langsung besar saat terbentuk tapi dimulai dari lubang hitam kecil. Lubang hitam supermasif pernah diketahui berada pada jarak sekitar 13 miliar tahun cahaya dari bumi. Pada titik itu, alam semesta masih sangat muda, Tetapi, lubang hitam supermasif dengan masa yang luar biasa besar sudah terbentuk. Teori lainnya Mengenai pembentukan lubang hitam supermasif, kemungkinan lubang hitam supermasif ini terbentuk di galaksi-galaksi alam semesta awal, yakni dari bergabungnya lubang-lubang hitam kecil menjadi satu hingga akhirnya menjadi besar. Kini, para astronom sendiri masih mencoba untuk mencari tahu bagaimana lubang hitam supermasif pertama terbentuk dari gas dan debu panas alam semesta awal Biasanya ketika materi seperti itu runtuh bersama ia membentuk bintang Jadi mungkin ada sesuatu yang berbeda mengenai kimiawi alam semesta awal yang memicu pembentukan lubang hitam awal